Bapak Ibu guru semua, perkenalkan nama saya Stefan Julianto, kelas 8, kandidat ketua OSIS nomor 3. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS periode 2023 dan 2024, maka saya akan mencerahkan OSIS sesuai dengan kemampuan saya. Saya memiliki visi, misi program kerja, dan juga moto yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya memiliki visi yaitu menjad... mewujudkan OSI menjadi organisasi yang unggul dan membuat setiap program OSI dapat membantu siswa-siswi SMP Atman Cewacana dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam setiap bidang masing-masing, sesuai dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Membuat siswa-siswi memiliki rasa kerjasama yang tinggi dan meningkatkan rasa keimanan, toleran, dan disiplin yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua saya memiliki misi yaitu mengutamakan keimanan kepada Tuhannya Maha Esa dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang kedua, mengoptimalkan dan mengembangkan ekstrakurikuler sehingga dapat membuat siswa-siswa SMP maca wacana menemukan potensi dalam diri mereka. Yang ketiga, menciptakan osis menjadi organisasi aktif dalam melakukan program-program yang positif. Yang keempat, menjalin kerjasama antara satu sama lain dengan ditorongnya kegiatan-kegiatan positif di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Saya memiliki program kerja yaitu melakukan kerja pakti di lingkungan sekolah untuk terciptanya rasa kotor royong yang tinggi. Melaksanakan kegiatan seperti palimak agar menjalin rasa toleran antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mengadakan program di hari-hari besar seperti lomba 17 Agustusan. Yang terakhir, melakukan kegiatan berjualan seperti osis periode sebelumnya yaitu di saat hari puasa maupun di luar hari puasa. Saya juga tentunya memiliki moto yaitu "Osis bisa berkarakter inovatif sahaja dan antusias". Yang memiliki arti berkarakter memiliki budi pekerti yang baik, dan yang kedua, inovatif atau inovasi. Pengertian inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan. Yang ketiga, sahaja atau bersahaja yaitu bisa diartikan sebagai sederhana Yang terakhir, antusias secara umum berarti kegairahan dan gelora Bahkan antusias adalah kemampuan mengendalikan emosi yang negatif menjadi positif Sekian visi, misi, moto dan program kerja saya, saya ucapkan terima kasih